Hari ini saya uh, kaget ketika melihat ada sarang laba-laba yang mengandalkan jaring-jaringnya pada cabang-cabang pohon rambutan. Jadi ini sangat menarik. Ini desain atau sarang laba-laba yang berbentuk tiga dimensi. Kalau selama ini... Saya hanya melihat sarang laba-laba ini hanya dua dimensi. Nah ini sarangnya memiliki juga tiga dimensi. Artinya ada panjang, lebar, tinggi. Dan menariknya sarang ini seperti mempertimbangkan keregangan daripada masing-masing cabang -masing dari pohon dan nampaknya dia cukup yakin dengan kemampuan daripada sarangnya memiliki kelenturan. Sesuai dengan tiupan angin, ini luar biasa.